Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Balik lagi di channel Jack Di video kali ini gua mau coba bikin sarung pisau dari bahan pipa peralon. Uh, ini pisaunya udah bersiapin. Jadi jika kawan-kawan di rumah punya pisau tapi nggak ada sarungnya boleh coba uh, menggunakan cara ini. Ini pipa peralonnya juga udah bersiap. Uh, dan jangan lupa buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan juga aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari channel Langsung aja kita eksikusi